Akhirnya ya selamat datang di episode pertama bongkar. Terima kasih bagi kalian semua yang hadir di sini secara langsung dan terima kasih bagi kalian semua yang nonton episode pertama bongkar ini secara eksklusif dan duluan di website narasi. Yes, oke, okay. bagus ya, oke. Okay. Dan setelah beberapa hari episode pertama bongkar ini bisa diakses di YouTube narasi. Nah, gue tahu nih, bagi yang nonton di YouTube, gue tahu kalian bakal ngomong apa. Bang, katanya udah quit Youtube. Bang, kok balik Youtube lagi bang? Kok sekarang kurusan sih Kak jo? Pertama, gue bukan Kak Jo, gue Andovi ya. Jelas ya perbedaannya. Oh, jelas ya perbedaannya ya. Kedua, gue balik ke Youtube. Gue menjadi host di acara bongkar. Yang kebetulan beberapa episode akan tayang cuplikannya di Youtube. Apa itu bongkar? Bongkar adalah sebuah acara talkshow dari narasi yang akan membongkar berbagai topik yang sering dianggap tabu untuk dibicarakan di masyarakat dan di media sosial. Kalian pasti lagi mikir, ah, ini mah ngikut-ngikut Patriot Act-nya Hasan Menaj." Atau ah, ini mah ngikut-ngikut Last Week Tonight-nya John Oliver. Guys, guys, guys. Iya. Iya, iya, oke. gua gak bisa bohong. Kalau acara ini emang terinspirasi dari mereka berdua. Gue akuin itu, gue akuin dengan sangat bangga. Gak ada salahnya mendapat inspirasi dari orang lain dan mengambil itu sebagai semangat untuk membuat sesuatu. Dan gua berharap impact dari acara bongkar ini bisa mendekati dari apa yang mereka berdua lakukan. Jadi untuk Bang John, Bang Hasan, please jangan gugat acara ini. Ya. Sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa gue bikin bongkar? Karena ini adalah salah satu keresahan utama gue. Menurut gue, setidaknya harus ada beberapa acara di Indonesia seperti "Last Week Tonight" dan "Patriot Act" yang cukup berani membahas hal-hal yang tanda kutip sensitif, ya, dengan cara yang fun dan berbeda. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa harus dibahas? Karena kalau kita nggak bahas, maka ketidakadilan akan terus merajalela di negeri ini. Oke, okay? nah terus kenapa baru sekarang? Apa mentang-mentang karena gue udah masuk narasi? Iya, <guluh> benar, benar. iya. Gue yakin karena gue sekarang udah masuk narasi, kalau ada masalah apa-apa, gue pasti di backup dan didukung oleh narasi. Ya kan, ya kan? Tidak, <tuh> Andoki. <tuh> <tuh> Dengan keyakinan dan restu dari narasi dan Banana Mari kita mulai episode pertama BONGKAR! Yeah! Di episode pertama ini, kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Sama seperti kalian semua, gue juga sering jadi bahan ejekan di sosial media. Tapi, itu semua berubah semenjak gua menggunakan UU ITE. Berkat UU ITE, hidup gua sekarang jadi jauh lebih tenang. Karena semua orang yang gue benci sekarang menghilang. Bahkan, sembilan dari sepuluh orang mengatakan bahwa UITE efektif dalam menjaga nama baik. UITE dilengkapi dengan formula terbaru dari negeri Cina, yaitu anti kritik. Yang terbukti ampuh membasmi kritik sampai ke akarnya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo pakai UITE! Karena membuat orang di penjara tidak pernah semudah ini. Bener sekali ya! Terima kasih Duto Triaji, bener. Sekarang gua tahu apa yang gua harus lakukan semua musuh bebuyutan gua. Jadi hati-hati kepada Chandra Lio. Hati-hati Jovial da Lopez. Kalaupun kalian merasa ini cuma bercanda, bagi banyak orang kenyataannya berbeda. Dosen dan aktivis Roberto Sorobat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian... ...karena diduga menghina TNI. Baik Nuril, mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram Nusa Tenggara Barat kini menunggu amnesti dari Presiden pasca penolakan pengajuan kembali atau PK oleh Mahkamah Agung. Kasus Baik Nuril ini menjadi perhatian publik karena banyak yang menganggap Baik Nuril justru menjadi korban pelecehan asusila. Namun hukum berkata lain. Seorang perempuan di Surabaya, Jawa Timur, shock setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lantaran curhat di media sosial akan kondisi wajahnya yang rusak. Perempuan bernama Stella Monica Hendrawan ini tidak menyangka demi kecantikan tempatnya menjalani perawatan, menuduhnya mencemarkan nama baik klinik tersebut. Oke terima kasih narasi Dari sini kita tahu Kalau pemilihan musik dalam video itu sangat penting ya Ya, ya terima kasih ya narasi ya Oke. Tapi itu hanya beberapa contoh saja Dan itu pun hanya kasus-kasus yang masuk dalam berita Pada kenyataannya Dari tahun 2016 sampai Februari 2020 Untuk kasus-kasus dengan pasal 27, 28, dan 29 undang-undang ITE Ada 744 perkara dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88%. Dan berikut ini adalah data yang menurut gua paling f***. Udah siap? Dari jumlah aduan yang diterima oleh SafeNet, profesi yang dilaporkan adalah 56% mereka yang berstatus sebagai warga biasa dan 37,5% adalah kelompok kritis. Kalau kalian pikir kalian gak akan kena, Coba pikir lagi. Dari ibu rumah tangga, konsumen, buruh, jurnalis, aktivis, akademisi, seniman, sastrawan. Semua bergiliran jadi korban undang-undang ITE. Siapa profesi yang melaporkan? Yang melaporkan 68% adalah orang yang memiliki kekuasaan. Dan Ini adalah data yang paling f***. Ini adalah masalah utama dari undang-undang ITE. Mereka yang berkuasa... Lebih sering menggunakan undang-undang ITE untuk memenjarakan orang-orang yang tidak berkuasa. Nggak usah jauh-jauh. gua Ando Fida Lopez. Gue takut. Acara bongkar ini, ini bisa kena nih. Kita semua nggak mau dong next episode syutingnya di Lapas Suka Miskin. <tuh> yang nonton para napi. Gue syuting pakai rompi oranye, Ando kamera kalang jeruji kayak gini nih kan. Nggak nah, lucu dong. Bisa jadi ini episode pertama dan episode terakhir. Oke? Okay? <tuh>